kembali lagi kepada sang pengembara sekarang yudir dan Parhan yang ingin mengembara berburu belalang saudara-saudara nah, abang Parhan mau cari belalang alat yang dipersiapkan adalah kadok nah ini dengan cara dianyam lalu dipakaikan kayu ya guys ya lalu diikat guys jika ada belalang, nanti dimasukkan ke dalam sini, guys. Tangkap dengan ini, guys. Tunggu sebentar, guys. Mau saya ikat dulu, guys, ya. Selesai diikat, guys. guys ayo, ayo, nih bawa? Wah, jadi sahabat-sahabat akan... Wah, dapet... Oh, enggak kena, guys. waduh, pelan-pelan, bang. Wah, wow. wah wow, ada kadal guys ada kadal kadal wah wow. awas ada kadal ayo kita cari cepat lari cepat wah wow. ang ayo meneng gantinan yang kene candak nang candak tuh tuh ada <laughs> Wah, yang kena ternyata mobil-mobilan, guys Waduh Waduh, kena lagi <laughs> Abang Farhan dapat mobil Wow, ini mobil tronton Waduh Coba ada lagi enggak aduh. Waduh Waduh, dapat kereta, guys Bukannya dapat belalang, malah dapat kereta, guys Abang Farhan, aduh Mana belalangnya, guys? Dapat ayo coba kita mango. cari lagi. Dapat oh, ada apa, abang? Abang Farhan, ayo tangkap. Tangkap. Apa yang ditangkap? Wah, wah, coba kita lihat, guys. Wah, ah, ah, ah. Oh, ternyata ayam, guys. Ternyata anak ayam, guys. Waduh, abang Farhan dapat anak ayam. Waduh, waduh, waduh, anak ayam guys. Waduh, masuk guys, sini, wah, wow. ah, kena guys. Tangkap, tangkap bang, tangkap, tangkap. Wow, oh, akhirnya dapat anak ayam guys. iya yeah. coba lihat. Oh, bagus banget guys, ini. Anak ayamnya masih kecil guys Aduh oh, oh, oh, oh, oh, oh. Lari Lari Lari Lari, lari. lari, lari. Hahaha <laughs>